Sosok dengan petir hitam berselang-seling terbang di atas laut ki ilahi yang tak berujung. Orang-orang di sekitar iblis-iblis terkikis kemanapun dia lewat. Namun, setiap kali ki iblis ini melakukan kontak dengan penghalang cahaya, itu akan membentuk suara mendesis. Dua simbol leluhur kuno diputar perlahan sebelum mereka langsung menguapkan demonik ki itu. Dalam penghalang cahaya itu, Lindung dengan lembut menutup matanya saat energi mentalnya menyebar. Dia mencoba merasakan lokasi master kegelapan yang legendaris di dalam lautan iblis Ki ini. Namun, penyelidikan ini tidak membuahkan hasil langsung. Lautan iblis Ki ini sangat luas. Selain itu, Ki iblis yang meresap di dalamnya juga telah menciptakan penghalang yang relatif besar untuk Lindong. Karena itu, tidak mudah untuk dengan cepat menemukan tuan kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Kamu belum mencapai penjara penekan iblis. Laut Ki Iblis ini hanyalah sesuatu yang merembes keluar dari dalam penjara. Penekan Iblis, kamu harus menembus melalui Laut Iblis untuk mencapai penjara. Penekan Iblis yang perlahan mengingatkan Lindong setelah dia melakukan beberapa tindakan yang sia-sia. Lindong terdiam. Dia mengepalkan giginya di hadapan sikap acuh tak acuh orang ini. Namun, yang bisa ia lakukan adalah menggertakkan giginya bersama saat ia dengan cepat menuju lebih dalam kelautan Iblis. Sebagai lindung cepat bola bali melalui laut iblis, dia juga menyadari bahwa demoniki yang dipancarkan dari bawah, tumbuh semakin padat semakin dalam dia berkelana. Sementara itu, rasa dingin yang gelap bertahan di sekitarnya. Ini menyebabkan lindung menjadi sedikit takut. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari dua simbol leluhur yang agung. Jika tidak, kemungkinan bahwa iblis-iblis sudah akan merusak pikirannya. Sepertinya kita akan menembus melalui lautan iblis Ki. Perjalanan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum mata Lindung tiba-tiba menjadi fokus. Dia bisa merasakan bahwa lautan iblis di bawah ini telah menunjukkan beberapa tanda penghentian. Namun, kepadatan Ki iblis yang dipancarkan dari dalam menjadi semakin menakutkan. Aye, hati-hati, penjara penekan iblis bukanlah tempat yang biasa. Yan segera mengingatkannya kali ini. Sementara itu, nadanya menjadi sangat serius. Ini menyebabkan hati Lindung tegang. Ternyata dia juga sangat waspada terhadap penjara penekan iblis yang legendaris. Kami keluar, Lindung menatap dengan penuh perhatian pada laut iblis yang berputar di depannya. Dia menjerit lembut dan cahaya melilit tubuhnya. Akhirnya, dia keluar dari lautan iblis ki yang sangat padat dan kental. Setelah tubuhnya meninggalkan laut, Pandangan awalnya yang buram tiba-tiba menjadi jelas. Laut iblis di sekitarnya juga menghilang pada saat ini. Namun, Lindung tidak peduli tentang ini saat ini. Matanya melihat ke bawah sebelum kejutan perlahan muncul di wajahnya. Penghalang cahaya gelap tanpa akhir muncul di depan Lindung dan ada simbol gelap di atasnya. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan menyadari bahwa simbol-simbol ini mirip dengan simbol darkness ancestral. Bahkan. Penghalang cahaya ini tampaknya merupakan formasi yang sangat besar. Sayangnya, penghalang cahaya ini saat ini memiliki beberapa retakan gelap di atasnya. Akibatnya, gelombang Imoki terus-menerus merembes keluar dari dalam dan mengalir ke Laut Iblis di atas. Jika penglihatan seseorang menembus penghalang cahaya berwarna hitam, orang akan dapat melihat menara hitam padat yang mengambang di dalamnya. Banyak rantai hitam besar yang tak tertandingi terjalin di sekitar setiap menara hitam. Rantai ini merentangkan dan menghubungkan menara hitam itu bersama-sama. Permukaan rantai hitam ini semua diplester dengan simbol kuno dan riak yang sangat kuat dipancarkan dari mereka. Demonyi jahat yang tak berujung dengan gila merembes keluar dari dalam menara, namun mereka akan diserap oleh rantai hitam setiap kali mereka mencoba melarikan diri. Setelah itu. Simbol kuno melintas sebelum ki iblis sepenuhnya dimurnikan. Apakah ini penjara penekan iblis? Lindong kaget saat dia menatap klaster menara gelap di dalam penghalang cahaya gelap, yang membentang tanpa henti. Setiap menara hitam berukuran 10.000 kaki dan dia tampak sangat kecil saat dia berdiri di tempat ini. Apalagi yang paling menakutkan adalah jumlah menara yang ada. Bahkan, tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Terbukti. Ada imo yang disegel di menara hitam ini. Dengan begitu banyak menara hitam, berapa banyak imo yang disegel di tempat ini? Bisakah kamu bayangkan betapa menakutkannya Perang Dunia Kuno saat itu? Yan berbicara dengan suara lemah, lindung mengangguk. Tidak heran semua makhluk hidup di pesawat ini bergabung pada saat itu. Lagi pula, tidak ada satu ras pun yang bisa melarikan diri ketika menghadapi invasi yang mengerikan. Itu berkelahi atau mati. Apa yang akan terjadi pada dunia ini jika perang dunia besar seperti apa yang terjadi pada zaman kuno? Akan terjadi lagi. Apakah mereka masih bisa memblokir invasi suku Imo yang menakutkan itu? Petik 2. Itu mungkin selama simbol leluhur kedua muncul. Seolah-olah dia tampaknya telah membaca pikirannya. Yan menjawab dengan lembut. Lindong tersenyum pahit. Simbol leluhur kedua. Itu bukan masalah sepele. Kita harus mencari Darkness Master terlebih dahulu. Lindung menghela nafas dengan lembut. Setelah itu, tubuhnya bergerak saat dia dengan hati-hati mendekati penghalang cahaya gelap. Dia bisa mendeteksi riak energi yang relatif menakutkan di atasnya. Bagaimana aku masuk? Lindung tidak berani menagih secara acak pada saat ini jika dia akhirnya menghadapi serangan balik dari formasi. Kemungkinan dia akan mati sia-sia. Kamu memiliki kekuatan dari simbol leluhur dan dapat dengan mudah memasukinya. Yang lain. Termasuk Yuan Qian akan kesulitan melakukannya. Jawab Yan. Lindung mengangguk setelah mendengar ini, namun dia masih dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh penghalang cahaya gelap. Penghalang cahaya membentuk riak dan tangannya menembus melalui itu dalam satu tembakan. Lindung menghela nafas lega setelah melihat adegan ini. Dia bergerak dan memasuki penghalang cahaya gelap. Baru setelah memasuki penghalang cahaya. Lindung menemukan bahwa penjara penekan iblis bukanlah tempat yang tenang. Ada berbagai lolongan tajam yang sesekali dipancarkan dari banyak menara hitam. Raungan ini memiliki beberapa sifat yang mengikis terhadap kesadaran seseorang. Untungnya, Lindung memiliki dua simbol leluhur yang hebat dan batu leluhur. Karena itu, tidak perlu baginya untuk terlalu takut. Beberapa rantai tampaknya telah terkorosi. Lindung melesat ke depan saat dia dengan hati-hati pergi melalui penjara penekan iblis. Akhirnya, dia melihat beberapa tanda erosi muncul di rantai besar yang terjalin di sekitar beberapa menara hitam. Simbol kuno menutupi menara ini. Redup karena erosi yang konstan, memungkinkan beberapa yimoki untuk melarikan diri dari mereka dan menyelinap melalui celah-celah pada penutup gelap di atas. Penjara penindas iblis telah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, Yuan Qian telah merusak keseimbangan energi tempat ini ketika ia berusaha masuk ke tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, itu memungkinkan aura iblis merembes keluar darinya, kata Yan. Lin Dong mengangguk sebelum kecepatannya meningkat. Hanya setelah memasuki penjara penekan iblis ini, baru dia menyadari betapa besar tempat ini. Bahkan, dia tidak bisa melihat akhir dari kelompok menara hitam setelah terbang selama hampir setengah jam. Hah, Lindung mengerutkan kening saat dia mencari dengan getir. Tiba-tiba, dia menguatkan pikirannya. Suara yang tidak biasa ditransmisikan ke telinganya. Dia segera menoleh sebelum murid-muridnya menyusut. Itu karena dia melihat beberapa rantai hitam terjalin di sekitar menara hitam yang sangat besar tiba-tiba pecah. Suara tabrakan dari rantai yang mendarat di tanah bergema di dalam penjara penindas iblis dengan cara memekakkan telinga. Rantai penyegelan putus, lindung menatap rantai yang rusak, sebelum kulit kepalanya mati rasa seketika. Setelah itu, tubuhnya buru-buru bergegas ke depan. Mengaung, seekor binatang buas seperti raungan tiba-tiba dipancarkan dari dalam menara hitam saat ia bergegas maju. Segera, kabut hitam mengerikan datang menyapu. Itu berubah menjadi piton iblis ki besar 10.000 yang menerkam ke arahnya dengan ganas. Ketika Lindong merasakan riak jahat di belakangnya, ekspresinya berubah secara drastis. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi aura yang besar, kacau dan menakutkan dalam piton demoniki besar itu. Jelas, itu tidak dibentuk dari satu kesatuan. Sebaliknya, itu dibentuk oleh banyak imo yang kuat. Mereka telah menembus segel kegelapan tetapi kesadaran mereka masih buram. Namun demikian, ini tidak mencegah mereka mendeteksi riak kebencian dari tubuh Lindong. Swoosh, Lindong dengan cepat melarikan diri sementara ular piton demoniki besar mengikuti dengan cermat di belakang. Namun, tampaknya cukup takut pada rantai hitam di dalam penjara penekan iblis. Bahkan, mereka akan membuat jalan memutar setiap kali mereka akan melakukan kontak dengannya. Ini memungkinkan Lindong menjaga jarak aman dari piton Namun, Lindong tidak bersuka cita karena ini Ini karena dia bisa merasakan bahwa banyak kesadaran kacau di dalam piton demoniki besar secara bertahap menghilang Sebaliknya, kesadaran yang sangat jahat menggantikannya Jelas, mereka saling melahap untuk tumbuh Manusia sialan, simbol leluhur sialan Petik dua. kehancuran ini akhirnya berakhir Mata piton iblis besar Ki berubah menjadi merah darah seketika. Itu menatap Lindong mengancam sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan. Kecepatannya tiba-tiba melonjak dan berhasil menutup jarak di antara mereka berdua dalam sekejap. Lindong sangat terkejut melihat ini. Kepala kiri, aku telah merasakan di mana Darkness Master berada. Suara yang ditransmisikan tepat pada waktunya. Lindong dengan cepat bersukacita setelah mendengar ini tubuhnya berbalik dan dia bergegas menuju kirinya. Lebih cepat, desak yan. Lindung menutup mulutnya dengan erat sebelum dia langsung melepaskan kecepatannya ke batas. Meskipun demikian, dia masih bisa merasakan bahwa aura jahat semakin dekat. Matanya menjadi kejam saat dia membalik tangannya dan melemparkan pukulan. 100 simbol lampu naga hijau naik sebelum berubah menjadi naga lampu hijau yang tanpa ampun menabrak piton demoniki besar. Bang! Suara keras bergema di tempat itu. Namun, Piton Demoniki besar tidak mengalami kerusakan. Sebaliknya, cahaya jahat dalam mata merah darahnya menjadi lebih padat. Sial, Lindong mengutuk dengan marah setelah melihat ini. Sementara itu, dia juga menyerah untuk bertarung. Sebaliknya, tubuhnya bergegas ke depan. Beberapa menit kemudian, pupil matanya mengeras. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di tempat terdalam, ada rantai hitam yang tak terhitung terbentang ke arahnya, sebelum mereka akhirnya berkumpul di tengah. Rantai-rantai hitam kuno dan besar itu berkumpul bersama dan mereka secara langsung membentuk tahta hitam. Sementara itu, ada sosok halus duduk di atasnya. Dia tidak bergerak dan seolah-olah ini adalah kasus sejak zaman kuno. Meskipun demikian, masih ada riak menakutkan yang menyebabkan langit bergetar, berdesir di sekitar tubuhnya. Jelas. Selain dari Tuan Kegelapan, salah satu dari delapan Tuan Kuno, siapa lagi di penjara penindas iblis ini yang akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Aku akhirnya menemukannya, Lindung menatap sosok yang duduk di atas tahta dan bersuka cita. Hati-hati, namun, yang dengan cepat mengeluarkan pengingat saat Lindung hendak menagih. Ci, tubuh Lindung berhenti tiba-tiba, segera setelah itu. Dia melihat rantai hitam kuno tiba-tiba melesat keluar dari tahta. Rantai itu sepertinya menembus-menembus udara kosong. Dalam sekejap, itu muncul di depan lindung dan bersiul melewati telinganya. Akhirnya, itu disertai oleh kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan karena langsung menembus ular piton besar iblis. Yang mengejarnya dari belakang. Ah, piton demoniki besar mengeluarkan derit menyedihkan. Kamu siapa? Beraninya kamu mengganggu tidurku Petik 2 Saat bahwa ular piton iblis besar ditembus Sosok manusia di atas tahta itu perlahan membuka matanya Yang telah ditutup selama puluhan ribu tahun Matanya benar-benar hitam Di tengah dinginnya kehitaman itu Ada tekanan yang sangat kuat Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya Bab 1104 Tuan Kegelapan Dalam kedalaman gelap dan sunyi penjara penindasan iblis Lindung menyaksikan sosok ramping perlahan membuka matanya yang sedingin es sementara ekspresinya menjadi sangat serius. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan yang tak terlukiskan perlahan-lahan menyebar dari tubuh di atas tahta hitam. Aura dengan cepat menutupi seluruh penjara penekan iblis dan menara-menara kegelapan yang tak terhitung itu mengeluarkan suara mendengung. Raungan yang awalnya dipancarkan dari dalam mereka sekarang bergetar dan disertai oleh rasa takut. Master kegelapan, auranya yang mengesankan masih ada setelah puluhan ribu tahun. Dan bahkan Yimo yang kuat dan menakutkan akan bergidik di depannya. Dari sini, orang bisa tahu betapa dahsyatnya delapan tuan besar dari dulu. Apakah ini aura delapan tuan kuno? Lindung bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mengandung emosi yang rumit. Hanya tuan kegelapan saja yang sudah menakutkan ini. Sangat sulit membayangkan bagaimana jadinya ketika yang terkuat dari delapan tuan kuno, Sang Ice Master, terbangun. Kamu siapa? Sementara perasaan rumit ini berputar-putar di hati Lindong, sosok ramping di atas tahta perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Mata hitamnya yang sedingin es berhenti di tubuhnya. Di bawah tatapannya, Lindong merasakan sirkulasi Yuan Power di dalam tubuhnya terhenti. Lebih tua, Lindong menangkupkan kedua tangannya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Darkness Master sekali lagi berbicara dengan suara dingin. Terlepas dari siapa kamu, mereka yang mencoba masuk ke penjara akan mati. Ketika, mati, muncul dari bibir guru kegelapan, beberapa rantai hitam besar tiba-tiba keluar dari kehampaan. Mereka disertai dengan niat membunuh meluap saat mereka menembak ke arah lindung dengan kecepatan kilat. Lindong sangat khawatir ketika dia melihat betapa kejam serangan master kegelapan itu. Tangannya melengkung dan dua simbol kuno muncul. Kilatan cahaya hitam dan cahaya kilat keluar tergagap. Berubah menjadi dua sinar cahaya yang berubah menjadi perisai cahaya hitam di depannya. Swoosh. Rantai hitam tanpa ampun menghantam perisai cahaya petir hitam yang dibentuk oleh dua simbol ancestral dan cahaya melonjak di tubuh yang terakhir. Itu hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum tiba-tiba meledak. Detik berikutnya, rantai hitam telah muncul di depan dahi lindung di bawah tatapan ngerinya. Namun, sebuah jimat batu kuno tiba-tiba melintas dan muncul tepat ketika rantai hitam hendak menembus dahi lindung, dan suara tergesa-gesa yang terdengar. Tunggu, cah!" rantai itu hanya berjarak satu jari dari jimat batu ketika tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu. Mereka dengan cepat menarik kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok di atas tahta itu juga tiba-tiba berdiri. Suaranya sekarang memiliki jejak kebingungan tambahan. Yan, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Tubuh Yan melesat keluar dari batu leluhur. Dia memandang guru kegelapan di atas tahta dan berbicara dengan cara yang agak membantu. Lindong juga pulih pada saat ini dan segera merasakan perasaan dingin menyapu punggungnya. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian sebelumnya. Master kegelapan ini benar-benar berniat untuk membunuh penyusup seperti dirinya. Aku tidak mengira kamu masih hidup. Master kegelapan menatap sosok Yan. Setelah itu, dia perlahan duduk kembali di atas tahta. Suara dinginnya akhirnya mengandung sedikit kehidupan. Yan tersenyum. Dia melirik Lindong sebelum menuju tahta. Lindong ragu sejenak sebelum mengikuti. Ketika mereka mendekati tahta, Lindung akhirnya berhasil memiliki tampilan yang baik dari sosok manusia itu. Itu adalah wanita yang mengenakan baju besi hitam. Rambutnya yang panjang terurai dari kepalanya dan wajahnya cukup indah. Kegelapan murni mewarnai matanya. Itu adalah kegelapan yang tidak jahat tetapi terasa luar biasa dalam. Sulit untuk membayangkan bahwa aura yang menakutkan. Yang dapat menyebabkan seluruh penjara penekan iblis bergetar. Sebenarnya berasal dari tubuh wanita yang tampak lemah ini. Mengapa kamu di sini? Siapa dia? Master kegelapan memandang Yan ketika dia mengerutkan kening dan berkata, dia adalah pemilik batu leluhur saat ini. Jawab Yan, pemilik, bukan pemilik. Apa yang kamu lakukan? Tuan kegelapan bertanya dengan suara berat. Simbol Ancestral adalah ciptaan terbesar gurunya, Lord Simbol Ancestor. Karenanya... Hanya lambang simbol yang memenuhi syarat untuk menjadi pemiliknya. Adapun orang lain, bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka hanya bisa menjadi pemilik. Kedua istilah ini mungkin tampak serupa, tetapi ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Sudah bertahun-tahun aku jarang menemukan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan simbol leluhur seperti yang dilakukan master. Tidak masalah memanggilnya pemilik aku, kata Yan. Apa? Wajah dingin dari Darkness Master akhirnya mengungkapkan riak aneh setelah mendengar kata-kata ini. Mata hitam itu benar-benar berbalik ke arah Lindung untuk pertama kalinya. Oh, memakan simbol leluhur dan simbol leluhur Thunderbolt. Petik 2, The Darkness Master benar-benar mengamati Lindung sebelum mengangguk sambil berkata, ini memang sulit. The Devouring Master saat itu juga telah mencoba untuk mengandalkan simbol leluhur yang memangsa untuk melihat apakah mungkin untuk melahap simbol kegelapan ancestral aku. Namun, dia gagal pada akhirnya. Petik dua. sudut mulut lindung bergerak-gerak, mengejutkan bahwa bahkan guru yang memangsa tidak dapat melahap simbol leluhur lainnya. Sepertinya rumor yang dia dengar saat itu mengenai pemilik simbol leluhur yang memangsa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan banyak simbol leluhur memang tidak dapat diandalkan. Untungnya, dia memiliki kedekatan dengan simbol leluhur yang bahkan dia tidak mengerti dengan baik. Kalau tidak, kemungkinan dia juga akan gagal. Aku harap kamu tidak percaya bahwa dia bisa mencapai level guru hanya karena dia memiliki kedekatan dengan simbol ancestral, kan? Master kegelapan mengalihkan pandangannya kembali ke Yan dan berkata dengan suara samar. Terbukti, dia berhasil menebak beberapa pikiran Yan. Setelah bertahun-tahun, banyak orang dengan bakat luar biasa datang untuk memiliki aku. Namun, melalui pengamatan rahasia aku, aku menemukan bahwa hanya dia yang memiliki kesamaan dengan Master, kata Yan. Apapun afinitasnya, itu terlalu tidak penting. Guru tidak hanya mengandalkan hal seperti itu untuk mencapai tingkat itu. Petik dua, bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Kami tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencoba, terlebih lagi sebelum Tuan menyalakan reinkarnasinya. Dia memberi kita pilihan terakhir. Tuan kegelapan sedikit menurunkan pandangannya, suaranya tenang dan tegas. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudari junior. Ini karena Tuan telah mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling mungkin mencapai level itu. Petik 2, yang terdiam sesaat sebelum menjawab. Bagaimanapun juga baik untuk memiliki pilihan lain. The Darkness Master tidak membalas ini. Dia duduk di atas tahta sementara tubuhnya sedikit bersandar ke samping. Tangannya menekuk pipinya ketika dia berkata, Lakukan apapun yang kamu inginkan. Namun, Aku harap kamu akan membantu kami saat momen paling kritis datang. Aku baru saja bangun. Oleh karena itu, aku tidak dapat mengekspos diri aku. Kalau tidak, aku mungkin akhirnya menarik perhatian imo. Petik dua, Tetua. Alasan kita berada di sini hari ini bukan untuk berdebat tentang siapa yang dapat mencapai tingkat lambang simbol. Saat ini. Aura iblis dari penjara penekan iblis merembes ke dunia luar dan membahayakan suku naga di atasnya. Jika tidak terkandung, posisi penjara penekan iblis akan terungkap. Pikiran Lindung perlahan-lahan menjadi tenang saat dia mendengarkan pertengkaran di antara keduanya. Akhirnya, dia perlahan berkata dengan suara lembut. Ya, aku sudah mendeteksi itu ketika aku bangun. The Darkness Master malas berbicara. Orang-orang itu masih sangat tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan kebocoran Yimoki. Apakah monster tua di suku mereka tidak mau bertindak? Petik 2 Dia berhenti dan tiba-tiba menunduk untuk melihat Lindung saat sudut bibirnya terangkat sedikit. Kamu tidak marah meskipun aku menolakmu dengan cara seperti itu sebelumnya. Wajah Lindung tenang saat dia menjawab. Kamu tidak salah. Afinitas terlalu tidak penting. Meskipun simbol ancestral kuat. Mereka masih objek eksternal. Jika seseorang dapat mencapai level Ancestor simbol dengan mengandalkan faktor-faktor eksternal, itu tidak akan menjadi kasus di mana hanya satu orang telah mencapai tingkat Ancestor simbol setelah bertahun-tahun. Ekspresi wajah guru kegelapan tampaknya menjadi fokus sejenak. Segera setelah itu, dia menatap lindung dengan penuh minat. Beberapa saat kemudian, dia berbalik ke arah Yan dan berkata, kata-katanya jauh lebih meyakinkan daripada kata-katamu. Namun, dibandingkan dengan dia, aku masih lebih percaya pada adik perempuan junior. Petik 2, yang terkekeh. Segera setelah itu, dia berbicara dengan cara yang mengisyaratkan makna yang lebih dalam. Dia telah bertemu Ice Master. Bang, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Master kegelapan. Sukacita liar yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajah yang selama ini praktis tanpa emosi. Api tampak membakar di matanya ketika dia menatap Lindong dan bertanya dengan suara bergetar. Reinkarnasi saudara perempuan junior adalah sukses. Lindong tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat tuan kegelapan yang senang. Apa ini? Dia akan sakit kepala setiap kali dia mengingat bahwa Ying Huan-Huan adalah reinkarnasi dari Ice Master. Namun orang-orang ini tampaknya akan mati karena kebahagiaan setelah mendengar berita ini. Heh. Reinkarnasinya tidak hanya berhasil Tetapi, Ice Master Saat ini adalah pacar kecilnya Yang tertawa dengan cara yang aneh The Darkness Master terkejut Kejutan muncul di wajahnya saat dia tanpa sadar tertawa Matanya mengandung beberapa emosi yang tidak diketahui saat dia menatap lindung dan bertanya Saudari Junior Yang dulunya sedingin gunung es berusia 10.000 tahun Sebenarnya ada seseorang yang ia naksir Koreksi dia disebut Ying Huan Huan, bukan Ice Master. Lindong berbicara dengan agak tak berdaya. Siapa di bumi akan memiliki perasaan terhadap Ice Master itu? Ying Huan Huan ya, bukan nama yang buruk. Namun, Master kegelapan berhenti sebelum melanjutkan. Dia cepat atau lambat akan menjadi Master S. Petik 2, ekspresi di mata Lindong tampak berubah tajam selama sepersekian detik. Namun, itu dengan cepat menghilang dan dia menjadi diam. Lupakan saja, jangan bicarakan ini Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menyelesaikan masalah penjara penekan iblis Yang tersenyum ketika dia mengganti topik pembicaraan Kamu sekarang bisa mengendalikan penjara penekan iblis, kan? The Darkness Master mengangguk Mata hitam itu berisi keganasan sedingin es ketika dia menatap penjara penindas iblis yang besar di hadapannya dan berkata Meskipun aku baru saja terbangun Mayoritas dari jutaan yimo yang disegel di sini telah dimurnikan dan hanya beberapa yang lebih kuat yang tetap ada. Namun, mereka akan segera dihilangkan sepenuhnya. Petik 2. Satu juta yimo. Lindung merasa kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa setelah mendengar nomor ini. Seperti yang diharapkan dari tempat di mana jumlah terbesar yimo disegel. Aku akan memperbaiki kebocoran di penjara penekan iblis. Namun, Kalian berdua harus menyelesaikan Yimoki yang sudah merembes ke atas karena aku tidak bisa meninggalkan penjara penekan iblis saat ini. Kata guru kegelapan, Imoki di atas relatif menakutkan. Kata Yan tak berdaya, saat ini, Lindung hanya pada tahap kematian mendalam awal dan Yan belum sepenuhnya pulih. Kemampuan yang terakhir masih sangat terbatas. Kemana perginya keberanianmu saat itu? Master kegelapan diejek. Kalian semua telah tidur nyenyak di bawah perlindungan guru melahap sampai sekarang. Tentu, kamu tidak kehilangan kekuatan apapun. Yan mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia berhenti sejenak karena dia melihat ekspresi tuan kegelapan redup. Akhirnya, dia menghela nafas dan menjadi diam. Lindung tidak berbicara ketika dia melihat ini. Dia sudah menyadari bahwa guru yang melahap saat itu juga telah menyulut reinkarnasinya untuk mendapatkan kekuatan yang tersisa untuk melindungi enam master tertidur lainnya. Keheningan berlanjut untuk sementara waktu sebelum Darkness Master adalah orang pertama yang pulih. Dia melirik dan lindung dan dengan mengepalkan tangannya, lima manik-manik kristal berukuran kepalan tangan yang tampaknya mengandung kegelapan muncul. Ini adalah manik penekan iblis kegelapan. Itu adalah sesuatu yang aku tinggalkan saat itu. Dengan itu, kamu seharusnya bisa menyelesaikan aura iblis yang merembes keluar. Petik 2, Lindong menatap lima bola kristal hitam yang terbang ke arahnya dan dengan hati-hati menangkapnya. Matanya menyipit ketika dia melakukannya. Mungkin baginya untuk mendeteksi riak energi yang relatif menakutkan dari lima manik-manik kristal hitam. Bahkan ahli panggung samsara akan menderita jika dia dikejutkan olehnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kegelapan. Lindong menghela nafas dalam hatinya. Ini sangat murah hati. Kamu harus pergi dulu. Aku akan menyegel penjara penindas iblis. Aku seharusnya benar-benar terbangun ketika kita bertemu berikutnya. Master Kegelapan melambaikan tangannya. Langsung mengusir mereka. Lindong melirik Yan dan melihat anggukan terakhir. Tanpa penundaan. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Tuan Kegelapan. Menjaga. Manik-manik penekan iblis kegelapan, berbalik dan pergi. Yan mengikuti setelah melihat ini. Namun suara yang hanya bisa didengarnya disampaikan ke telinganya ketika dia berbalik. Yan, aku harap kamu akan membantu kami di masa depan. Kamu harus tahu bahwa perang dunia belum berakhir. Petik 2, tubuh Yan berhenti tetapi dia tidak menjawab. Tubuhnya bergerak lagi dan menyusul lindung di depan. Setelah itu, ia memasuki tubuh yang terakhir. The darkness master duduk di atas tahta, dan diam-diam menyaksikan lindung menghilang ke kejauhan. Jejak semangat muncul di matanya saat dia dengan lembut mengencangkan tinjunya dan bergumam, "Saudari junior, kamu dapat yakin? Kami akan memungkinkan kamu untuk mengejar ke tingkat master ini karena hanya kamu yang bisa melakukannya. Bersambung lanjut ke part berikutnya, ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal."